adalah kemampuan dan keleluasaan untuk menyelesaikan banyak hal gitu atau seenggaknya menyelesaikan sesuatu se menyelesaikan Aduh kegedean penghapusnya eh, mana penghapus yang lebih kecil menyelesaikan di sini banyak hal dalam tanda kurung seenggaknya bisa menyelesaikan sesuatu gitu nah kalau motivasi artinya yang bisa aku tangkap adalah energi yang bikin kamu terdorong untuk menyelesaikan sesuatu. Itu. Kalau malas, ada dua definisi. Yang pertama adalah lagi. Enggan kerja Atau kerja se Sedikit mungkin Jadi sebenarnya ini Kalau kita sambungin tuh bisa nyambung loh guys Oke okay. Jadi pada akhirnya uh, Si malas ini Ini lagi enggan kerja ini Atau kerja sesedikit mungkin ini Dia bisa kayak gini Karena hmm, Warna apa ya? Warna hijau deh Karena butuh motivasi Butuh energi Gitu Kebayang gak? Jadi misalnya nih Kamu lagi Males ngerjain skripsi. Males nih. Basicnya, males ngerjain skripsi ini, entah emang lagi nggak pengen karena udah jenuh banget tiap hari ngerjain skripsi, yang sebenarnya secara sadar atau nggak sadar, kamu tuh cuman butuh energi. Energi tambahan. Untuk ngedorong, kamu buat seenggaknya dari enggak naik ke kerja sesedikit mungkin dulu, gitu. Jadi, kerjain dikit, kerjain dikit, kerjain dikit. Nah, itu tuh butuh energi, gitu. Kebayang? Jadi, ketika lagi males ngerjain skripsi yang kamu butuhin, bukan fokus. Hukus terus-terusan ngerjain skripsi sampai kelar. Itu benar. Tapi di sisi lain, ada hal yang perlu kamu tambahin, yaitu energinya. Coba cari satu atau beberapa hal yang emang pada akhirnya bisa bantu kamu nge-recharge si energi untuk ngerjain skripsi itu. gitu Nah, ketika si kerja sedikit Demi sedikit ini dicicil, maka pada dasarnya sebenarnya kamu tuh mampu dan leluasa buat nyelesain skripsi. Gitu, mampu dan leluasa buat selesain skripsi. Gitu. tapi masalahnya adalah untuk mampu dan leluasa buat selesai inskripsi kamu juga butuh energi gitu jadi ini butuh motivasi juga Oke bingung oke jadi gini di sini adalah sisi kemampuan dan keleluasaan. Di sini adalah sisi dorongan. Dan di sini adalah kayak remnya kamu. Remnya kamu ketika energinya ini udah abis Jadi dia tuh ngerem. Nah pas lagi ngerem... Kamu pengen ngedorong, ibaratnya kamu penggegas, tapi remnya nggak dilepas gitu. Atau ibaratnya kayak di sini tuh, baterai kamu tuh, di malas ini tuh, energinya tuh nol gitu, energinya tuh 0% atau dayanya tuh 0% Daya baterai kamu buat ngerjain skripsi tuh 0% persen gitu. Oke. Okay? Aku kasih kesimpulan deh biar lebih jelas Oke, kita mulai ya Kita ambil contoh skripsi Skripsi Kamu dikatakan produktif ketika skripsi, skripsi kamu selesai Skripsi kamu selesai kalau kamu udah nyelesain dari misalnya kata pengantar gitu kan Kata pengantar, daftar isi Dan hal lain sebagainya yang di awal tuh Terus udah gitu masuk ke bab 1 gitu kan. Bab 1, bab 2, bab 3. Gitu kan bab 4. Terus di sini bab 5. Terus di sini kesimpulan dan saran. Oke, aku ngambil analogi besarnya aja. Nah, untuk bisa, untuk bisa mengerjakan, Ini kita ganti warna biar beda beda, untuk bisa mengerjakan kata pengantar, untuk bisa mengerjakan bab 1, untuk bisa mengerjakan bab 2, untuk bisa mengerjakan bab 3, bab 4, bab 5, sampai kesimpulan, ini masing-masing garis butuh motivasi Atau butuh energi Gitu Oke okay? Jadi kamu butuh motivasi atau butuh energi Buat ngerjain kata pengantar Nanti energinya abis ketika ini selesai Terus masuk lagi ke bab satu Kamu punya energi lagi Abis lagi nanti ngisi lagi ke bab dua dan segala macam sampai kesimpulan dan saran gitu. Nah, si motivasi ini atau energi ini bisa habis. Ketika habis itulah kondisi malas, gitu. Jadi tugas kamu ketika malas itu bukan hanya diam no, tapi gimana caranya ketika malas itu dibalikin lagi buat recharge, recharge dan isi lagi motivasinya buat nyelesain lagi kata pengantar, nyelesain lagi bab 1 dibalikin lagi ke bab 2 dibalikin lagi ke bab tiga gitu si energinya tuh kayak gitu tuh sampai bab 5, ngerti gak? Jadi pada akhirnya, pro, untuk bisa produktif, itu butuh motivasi. Atau energi. Atau dorongan. Nah, masalahnya, ketika si ini habis, maka. Malas gitu. Hasil akhirnya adalah malas. Nasi malas ini butuh recharge. Untuk mengembalikan energi ini. Agar kamu bisa produktif lagi. Oke, aku ulangi sekali lagi nih. Produktif ini butuh motivasi. Energi atau dorongan. Yang one day ini habis. Habis barulah bisa dibilang malas. Malas butuh recharge. Untuk mengembalikan lagi sih motivasi, energi, dan dorongan untuk bisa produktif lagi. Tuh hubungannya. Coba, apa yang kamu pelajari dari video ini? tulisin di kolom komentar, oke? Okay? Thank you guys for watching.